emas bullish waspadai potensi koreksi harga emas kembali tertahan dengan bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bullish jika pergerakan emas bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1904,21 sampai 1898,02 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1930,39. Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1898, .02 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.888.03 sekian analisa forex untuk tanggal 22 Februari tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 081212983101 sekali lagi